Halo, balik lagi dengan gue Han di channel tangan.com Jangan lupa kalian untuk subscribe channel Mahwatch. Kali ini gue mau ngejelasin bagian dari jam tangan yang cukup penting. Jadi jam tangan dewasa ini tampil dalam berbagai bentuk dan ukuran. Begitu pula parts yang satu ini. Parts yang satu ini ialah jarum jam. Selain Bentuk jam tangan yang berbagai bentuk dan ukuran Jarum jam juga mempunyai berbagai bentuk yang unik Meskipun hanya bagian kecil dari sebuah jam tangan Namun jarum jam memiliki fungsi yang paling penting Jadi untuk memperluas pengetahuan kalian semua Gue akan menjelaskan beberapa desain jarum jam Berhubung sebentar lagi tahun 2021 Gue akan ngejelasin 21 jenis jarum jam Yang pertama, jarum jam alfa Jarum jam alfa berbentuk seperti jarum panjang dan lurus dengan alas runcing pendek, jadi bentuknya seperti logo alfa Contoh bagus dari jam tangan ini ialah seperti pada Orient Chronograph RA Cafe 0402S. Kita bisa melihat bagian jarum jam dan menitnya menyerupai logo alfa Yang kedua, jarum jam mana? Istilah ini mungkin tidak membutuhkan banyak penjelasan, karena dari namanya saja sudah menjelaskan jika jarum jam ini berbentuk seperti anak panah. Jenis jarum jam ini memiliki titik berbentuk panah yang khas. Desain ini sangat mudah dibaca pada penunjuk besarnya. Kita bisa melihat jarum jam pada Seiko prospek Samurai Padi. Desain jarum jamnya mempunyai panah. Yang ketiga, jarum jam stick. Jenis jarum jam lain, yang jelas dan mudah dikenali, ialah jarum jam tangan bergaya stick. Bentuknya seperti stick panjang, lurus, dan tumpul pada ujungnya, mirip dengan stick es krim. Jarum jam jenis ini ada pada Tissot T-Classic PR100. Kita bisa melihat pada jarum jam dan jarum menitnya. Yang keempat, Jarum Jam Breakweight. Dirancang oleh pembuat jam tangan Abraham Louis Breguet Jarum jam ini berbentuk panjang dan elegan Dengan sebuah cincin di ujung-ujungnya Cincin itu dilubangi dengan cara yang eksentrik Menyerupai bulan sabit Seringkali dikaitkan juga dengan apel berlubang Sehingga dikenal juga sebagai pom hens Di ujung jarum ini ada ujung kecil di ujungnya Karena sangat halus dan anggun Jenis jarum ini menjadi populer Seperti pada jam tangan Vita kita bisa melihat jarum jam dan menitnya menggunakan desain breguet yang kelima jarum jam katedral Model jarum ini sudah ada sejak lama dan ujungnya berbentuk seperti bawang merah Desain tangan katedral menyerupai desain jendela kaca patri Seperti yang ditemukan pada bangunan-bangunan bersejarah di Eropa Kita bisa melihat pada Seiko Prospect SPB 121 atau bisa disebut sebagai Seiko Alvinis Bentuk jarum jam dan jarum menitnya merupakan bergaya katedral yang keenam, jarum jam daupin. sebenarnya jarum jam ini agak mirip dengan jarum alfa. Dinamakan jarum daupin karena ada perbedaannya. Perbedaan terbesarnya ialah pada bagian dasarnya. Jarum daupin melanjutkan bentuknya hingga pangkal jarum tempat jarum alfa menyempit sebelum alasnya. Seperti kebanyakan jarum jam, jarum jam tangan ini memiliki banyak variasi seperti versi datar dan meruncing. Nah untuk keterbacaan atau legibilitas yang lebih baik terkadang mereka dipoles dengan cara yang berbeda Di satu sisi dipoles dengan polis finish dan di sisi lainnya biasanya di dengan brush finish Selanjutnya, jarum jam Fleur de Lis <laughs> Berhubung gua agak susah mengejanya Jadi jarum jam Fleur de Lis ini berasal dari bahasa Perancis ya, yang berarti bunga atau flow dan bunga bakung disebut lis jadi flower deli atau flower the loose pada dasarnya ialah bunga lili hias yang digunakan sebagai simbol dekoratif seiring waktu bunga lili telah digunakan pada lambang dan bendera Eropa yang tak terhitung jumlahnya cukup langka jam tangan yang memakai bentuk jarum flower deli ini Salah satu brand yang memakai bentuk jarum ini ialah Sapek. Brand Sapek memiliki berapa contoh jam tangan yang bagus dengan jarum? Fleur de Lis. <laughs> Selanjutnya ialah jarum jam daun. Gaya jarum jam yang cukup jelas desainnya juga dikenal sebagai Fully, yang merupakan bahasa Prancis untuk daun Desain ini memiliki bentuk organik dan gaya seperti daun panjang yang sempit Namun lebar di tengah dan sempit di kedua ujungnya Kita bisa melihat contohnya pada Seiko presage SRPD 97 Bentuk jarum jam dan jarum menitnya merupakan bergaya daun Kemudian jarum jam lollipop Mungkin masa kecil teman-teman yang cukup bahagia sudah tahu dan sering memakan permen lollipop. Jadi jarum lollipop ini memiliki bentuk yang sama seperti tongkat dengan lingkaran di ujungnya. Nah, lingkaran di ujungnya bisa terbuka dan mempunyai loom. Kita bisa melihat pada jarum detik pada Seiko Prospect King Turtle SRPI 05K1. Jarum detiknya berbentuk lollipop. Selanjutnya, jarum jam lozeng atau gua lebih suka menyebut jarum jam diamond. Jadi, jarum jam ini memang menyerupai bentuk berlian seringkali bagian tengahnya agak lebar, direntangkan desain ini mirip dengan jarum jam bergaya pedang tapi lebih simetris dan berbentuk elegan jam tangan yang memakai jenis jarum jam berlian ini ialah Seiko 5 military pada jarum jam dan jarum menitnya memakai bentuk berlian namun pada bagian detiknya memakai lollipop hands kemudian jarum jam Mercedes sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan merek otomotif, tetapi logo jarum ini memang menyerupai bintang berujung 3 di ujung jarum jam jarum Mercedes dirancang untuk menampung material yang cukup bercahaya sehingga dapat membaca waktu dalam segala kondisi, jadi meskipun jarum penunjuk jam tertutup oleh jarum penunjuk lain, kalian akan dapat membaca waktu dengan benar tanpa masalah, jarum jam ini sebenarnya populer digunakan di jam tangan Rolex Submarine, dan kali ini gue juga menemukannya pada jam tentang Invicta Pro Diver 9094 Pada jarum jamnya berbentuk Mercedes Selanjutnya, jarum jam obelis Bentuknya memang seperti obelis Mungkin teman-teman tahu obelis itu apa? Seperti tugu ya, tugu yang ada di Eropa Tugu obelis Jarum jam obelis memiliki bagian bawah yang lebar Dan perlahan-lahan semakin menyempit di bagian atasnya dengan ujung yang kecil Contoh dari jarum jam bergaya obelis ini ialah pada Mido Multifort GMT. Kita bisa melihat jarum jam dan jarum menitnya bergaya obelis. Selanjutnya, jarum jam dayung Bentuknya memang seperti dayung Jarum dayung lurus dengan persegi panjang yang lebih lebar di bagian ujung Seringkali dengan ujung kecil sebagai penunjuk Contoh nyata dari jarum ini ialah Spinnaker Breitner SP5062 Strip 33 Kita bisa melihat jarum jamnya bergaya duyung Selanjutnya, jarum jam pensil Seperti namanya, bentuknya memang seperti pensil Agak mirip dengan jarum jam tongkat Namun jarum pensil lebih tipis dan lurus dan memiliki ujung titik runcing di ujungnya, seperti ujung pensil. Kita bisa melihatnya di jam tangan Citizen, AU1080-38E. Hanya ada dua jarum, yaitu jarum jam dan jarum menit yang berbentuk seperti pensil. Kemudian jarum jam, plonger. Sebenarnya cara mengejanya agak salah, yang benar seperti ini. Plonger. Karena ini berasal dari bahasa Perancis. Jadi, plonger merupakan penyelam dalam bahasa Perancis sehingga bentuk jarum seperti ini biasanya ditemukan pada jam tangan diver jarum ini memiliki bentuk yang mirip dengan jarum pedang dibedakan berdasarkan alasnya jarum plozier ini memiliki alas lurus pendek dengan bentuk pedang yang menempel dan biasanya populer mempunyai list oren dengan loom di bagian tengahnya selanjutnya jarum jam skeleton seperti namanya Jarum jam tangan ini merupakan jarum skeleton yaitu jarum kerangka Sehingga bentuknya memang seperti kerangka Sebagian besar hanya memiliki satu area rapat dan di sisi lainnya terbuka Banyak jam yang memakai bentuk jarum jam skeleton Salah satunya pada Casio G-Shock GA100 Kita bisa melihat jarum jam yang mempunyai banyak lubang yang seperti inilah jarum jam skeleton Kemudian jarum jam Snowflake Jadi Snowflake itu merupakan buliran salju Dan bentuk jarum jam ini hanya ada di satu brand jam tangan yaitu Tudor jadi pada sejarahnya, jarum jam Snowflake ini diperkenalkan dalam upaya untuk membuat berbeda dengan jarum jam Rolex karena Tudor dan Rolex merupakan sister company dengan satu pemilik Pada saat itu, Tudor memakai jarum jam Mercedes seperti yang digunakan pada Rolex Submarine Namun sejak tahun 1967, Tudor merancang Jarum jamnya sendiri dan dijuluki Snowflake Hands Seperti kita bisa melihat pada Tudor Black Bay Burgundy ini Pada jarum jamnya berbentuk Snowflake Kemudian jarum jam Skop Bentuknya memang seperti simbol yang terdapat pada kartu remi. Untuk jarum Skop serupa dengan logo scope Simbolnya merupakan desain yang terinspirasi dari alat untuk menggali Ya memang Skop memang dipakai untuk menggali kita bisa melihat contohnya pada Seiko Presets SRK025. Kita fokus pada jarum jamnya. Ya seperti itulah bentuk jarum jam skop. Kemudian jarum tongkat. Jarum tongkat ini bentuknya ya benar-benar seperti tongkat, panjang dan lurus, tetapi lebih tipis. Contoh nyata dari jarum jam tongkat ialah Orient Bambino generasi ketiga. Benar-benar seperti tongkat. Kemudian jarum jam pedang. Jarum jam pedang ini sebenarnya mirip dengan jarum jam pleasure, tapi tanpa batang di pangkalnya. Karena bentuknya jarum ini disebut jarum pedang. Contoh nyata ada di fosil Grand. Kita bisa melihat jarum jam dan jarum menitnya berbentuk seperti pedang atau sword hands. Yang terakhir, jarum jam bergaya jarum suntik Apakah ada yang takut disuntik? Nah, mungkin jika teman-teman takut disuntik Jarum jam ini akan selalu mengingatkan ke jarum suntik Bentuknya memang mirip dengan alat suntik yang digunakan di lingkungan medis Bentuknya persegi panjang dengan ujung lurus seperti jarum yang menunjuk ke marker jarum jam suntik ini ada di lima PRS 516 powermatic 80 kita bisa melihat jarum jam dan menitnya menyerupai alat suntik Oke sekian dari gue jika kalian suka dengan penjelasan gue tadi jangan lupa like comment dan subscribe dan jika kalian ingin membeli jam tangan yang tadi gue jelasin beli yang pasti ori hanya di jam tangan.com